Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar di manapun kalian berada di VatiV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora. Reski Bilar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 baiklah persahabatles luar dimanapun kalian berada untuk kemana-mana santai sore kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi terbaru di persahabat yang idola kesayangan kita ungkapan pertama kita lihat dulu persahabat yang sebuah spesial dari Kobas atau basuki Surojo di akun instagram pribadi miliknya Basuki Surojo mengunggah sebuah postingan foto bersama kakak Bilar dan kokris persahabatnya, momen di mana siang tadi lunch bar kakak bersama jadi restoran Jasa si cabang Bintaro, masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, berkah barokah dan sukses untuk usaha mereka, amin. Ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga Kobas Basuki Surojo ini mengucapkan sebuah kalimat caption. Acara kumpul-kumpul bersama Les La Lovers yang memenangkan pembelian terbanyak di Raja Si Bintaro Lunch bareng sama Kak Rizky Bilar Makasih at Kayla Dawn at Hendro Zedha Makasih semuanya ya selamat berakhir pekan kira-kira Kalau ada tantangan seperti ini lagi menarik gak sih lunch bareng Kak Rizky Bilar Komen ya tuh bersahabat ya Masya Allah Tentunya lunch bareng Les lover Lovers juga ini tentunya suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, selalu men kakak dan di allah arwah sahabat ya. Tentunya ini suatu kebahagiaan yang kita rasakan, Masya Allah. Kita lihat nih momen kebersamaan Leslar dengan kakak di Bilar di Resto Rajasi Cabang Bintaro Pak sahabat ya. Berkah, sukses, dan tentunya selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan bersabat ya ada kok Kris juga yang menanggapi postingan dari Koko Basuki Surojo Asik banget hari ini makasih teman-teman semua yang sudah hadir tuh respon yang sangat positif dari kok Kris ya Masya Allah banget Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Idol Lestiawe mengatakan Masya Allah, semoga Qobas, Qokris, dan kakak Pilar, keluarga Les selalu sehat bahagia, dan sukses selalu. Amin. Masya Allah banget ya, doa selalu diberikan. Tentu doa terbaik untuk idola kita, Kobas dan Qokris, hingga kita semua. Masya Allah, amin. Kita doakan doa-doa baik. Tentunya persahabatnya panjatkan untuk selalu idola kesayangan kita. Mudah-mudahan makin sukses dan makin berkah. Berikutnya kita lihat persahabat ya Ini ada momen spesial nih Yang min suguhkan untuk kalian semua persahabat ya Momen di acara cinta Badi selar spesial Ini baby moon Turki persahabat ya Aduh pastinya kalian yang gak nonton Masya hari ini aduh tentunya rugi banget persahabat ya karena banyak sekali vitamin Banyak sekali kebahagiaan kekiutan keromantisan dan keharmonisan yang disuguhkan oleh idola kita Dede LS dengan kakak Bilar ini part yang paling mimin suka ini persahabat ya ketika kakak Bilar tentunya ini peluk Dede LS dari belakang dan cium aduh Masya Allah banget persahabat ya malam pertama di Istanbul Kakak Bilar ngasih kursi roda nih Untuk dedek Lesti biar nggak kecapean Ya masya Allah banget ya kakak Bilar Perhatian dan sangat romantis banget persahabat ya Selalu saja membuat kita bangga dan selalu bahagia Perhatikan nih detik-detik kakak Bilar Peluk dedek Lesti dari belakang nih persahabat Ya tuh dan langsung cium Masya Allah Bikin baper aja nih persahabat ya Doakan selalu untuk rumah tangga mereka Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih pilar Ada kalimat khas juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Dipeluk dari belakang Terus dicium puncak kepalanya Gini aja melihat ini Masya Allah banget ya <laughs> Tentunya mudah-mudahan selalu bahagia kita juga mudah-mudahan tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik nih untuk Dede Lesti dan Kakak Rizky Pilar. Banyak tanggapan juga banyak respon yang sangat luar biasa dari para sahabat Leslar ini ada akun Leslar 6624 mengatakan skin favorit di sini vibes-nya beda banget tuh sama juga kayak bang Mimin ya part yang paling luar biasa di part ini sahabat. dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun instagram atalah harifin fadil menyatakan gemel sama perutnya bunda el kalau pakai kayak gini kelihatan banget ya perutnya duh. <laughs> dan kita lihat juga komentar lain ini masya Allah banget ya dari akun winarni 6033 dan Aku teriak part ini tuh, persahabat ya. Aku teriak pas part ini katanya fibusnya kena banget di hati langsung. Deg. wow, <guruh> luar biasa ya. Mudah-mudahan saja, tentunya doa kita semakin banyak. Doa baik selalu diberikan untuk lesti dan bilar. Selanjutnya juga persahabat ada info penting untuk kita semua persahabat ya. Karena sore hari ini juga sudah di di channel YouTube-nya Traveling. Ini part pertama saat Leslar keluarga dan tim liburan ke Turki Persahabat ya. Yuk mampir ke channel YouTube-nya Kobas Traveling. Ada video terbaru nih tentunya spesial untuk Leslar lovers karena idola kita dan tim keluarga besar ini part pertama liburan ke Turki persahabatan. Kita lihat di kalimat caption info. hai Sobat Raja Vlog Trip bareng Leslar hari pertama sedang upload ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi channel YouTube Gawas Traveling ini konsepnya lebih ke virtual trip ya guys selamat berlibur online bersama kami tuh <laughs> sudah diinfokan ya sudah di up saja tentunya di channel youtube nya komal straffling dan berikutnya juga para ada sebuah info dari antv kita lihat untuk info kali ini ada sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua dan tentunya persahabat ya, akan tayang jam 23.30 nih persahabat diperhatikan jam 23.30 waktu indonesia barat di antv bakal hadir setiap hari jodoh wasiat bapak bapak kedua kita lihat juga info yang dituliskan lewat caption antv lovers mimin ada kabar penting nih mulai hari senin tanggal 8 november 2021 serial kesayangan kalian Jodoh Wasiat Bapak Bapak kedua bakal tayang di jam 20.30 Waktu Indonesia Barat lohnya jadi jangan sampai terlewat ya setiap episodenya setiap hari hanya di Antv tuh persahabat kembali ada perubahan jam tayang 20.30 persahabat ya yuk kita harus dukung terus ontoslan selalu mendukung yang terbaik karya dari idola kesayangan kita dan berikutnya juga persahabat ya pastinya kalian tentu di sini Rugi banget nih persahabat ya ketika tidak melihat kekiutan di acara Cinta Abadi Leslar. Episode yang sangat paling kita tunggu persahabat ya. Aduh ini gemes banget. Pasti kalian tentunya. Ini rugi banget persahabat ya tidak melihat keromantisan Lesti dan Bilar. <mysalam> Masya Allah banget ya mudah-mudahan episodenya selalu panjang dan mudah-mudahan juga bisa tayang seminggu dua kali yuk doakan dan tentu kita support terus untuk Dedek dan kakak bilar masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian selanjutnya berkomentar bangun ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh